Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Kamera. Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini, saya akan menjelaskan um, dan membahas tentang...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 ada barangnya ini ada lensa 35 yang zoom kemudian ini ada lensa 50 f 1.4 dan lensa 50 f 1.8 yang makto yang canon dan lensa canon ini biasanya dipakai untuk kalau kalian mau foto portrait atau foto foto foto apa ya um, seperti model mua gitu jadi biar kelihatan detailnya dan kemudian bisa menghasilkan hasil yang bagus karena akarnya itu backgroundnya itu blur ya jadi kelihatan bokeh jadi bagus oke okay. di sini untuk Yongnu ini dia for Canon ada Yongnu yang for Nikon juga kalau Yongnu ini di sini ketiga ketiga lensa ini dia belum ada stabilizernya belum dilengkapi stabilizer ataupun e, IS atau STM ya. Dan yang ini di sini 35 ini biasanya dipakai karena bukannya itu agak lebar. Dan di sini F-nya itu paling bukaan paling besarnya itu F2. Jadi bukaan paling besarnya itu F2. Meskipun F2 um, dia bisa menghasilkan bokeh yang bagus juga. Jadi ya sesuai yang kalian, yang kalian inginkan. Nanti langsung kita coba gimana kalau kita pakai lensa 35, 50 f 1,4 dan 50 f 1,8. Ini tampilannya yang 50 f 1,4 bentuk bodinya itu hampir sama kayak lensa kayak lensa yang 85 Canon. Tapi kalau yang 85 itu dia agak um, tinggi dikit. Kalau ini dia agak rendah. Agar rendah dari lensa 8.5. Dan di sini dia belum ada stabilizernya juga, jadi masih dilengkapi dengan switch tombol, autofocus dan manual fokus. Kalau kalian pakai ini, hasilnya bokehnya itu bagus banget karena dia bukaan terlebarnya itu f 1.4. Jadi lebih bokeh dari f 1.8 ya. Nanti hasilnya kelihatan banget untuk hasil-hasil potretnya nanti akan kita, kita tampilkan di layar hasil dari 51.4 dan 51.8 atau 35 F2 Di sini kalau 50 F1.8 tampilannya seperti ini yang Canon dia dilengkapi switch tombol juga tapi dia masih belum dilengkapi dengan stabilizernya dan kalau semisalkan belum dilengkapi stabilizer atau ada step motornya itu suara kalau kalau dia um, ambil fokus itu masih kedengeran jadi dia agak silent, dia masih bisa, jadi masih kedengeran kayak dia ambil fokus, jadi gak rekomen buat kalian kalau mau tag pakai video, karena nanti kalau kalian mau cari fokus, dia akan kedengeran suaranya dan lensa ini ketiga lensa ini masih rekomen untuk kalian mau dipakai untuk foto dan di sini kita akan coba pakai kamera 700D. Kameranya para pemula banget ya. Meskipun gitu kualitasnya juga nggak main-main. Dia masih bagus juga. Dia udah touchscreen screen, ada wifi-nya juga. Kita langsung aja kita coba. Oke, teman-teman, jadi di sini kita pakai lensa yang 35 di sini. Lensa yang 35 ya kita coba. Ini kita pakai kamera 700D di sini oke okay. hmm. langsung aja kita coba ceraknya seperti ini jadi kalau 35 itu enggak terlalu jauh banget ya dia masih agak kalau masih agak jauh coba kita potret kita atur dulu di sini iso sini terbesarnya f 2 ya yang terbesar f 2 kemudian untuk yang terkecilnya di sini, F22. Oke, okay. kita coba pakai F2 nya. Ini seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kalau dilihat secara langsung, dia enggak terlalu over cahaya ya. Kalau bisa dengarkan, di sini ada suaranya. Ini dia lagi cari fokusnya. Nah, kalau kayak kal gini, dia udah kedengaran, dia um, udah fokus. Jadi, di sini kita pakai lensa yang 1,450 1, 450. Kita pakai kamera yang sama, bukaan yang terkecilnya dia sampai kita lihat ya sampai 0 22 nah, sama kayak yang 3 jadi terbesarnya itu 1,4 terkecilnya itu 22 misalnya sih kita coba seperti ini kelebihannya di sini dia bisa dipakai untuk foto model jadi dia auto cepat cepet juga jadi untuk f1,450 ini rekomen karena dia bagus untuk fotonya kemudian untuk kalau kalian suka yang bokeh-bokeh itu bagus banget atau apalagi kalau kalian pakai untuk foto nature jadi atau kalian suka nih suka foto-foto daun yang estetik seperti itu ya jadi kalian bisa banget nih pakai ini biasanya kita kalau foto produk suka pakai ini kok saya udah coba nanti hasilnya kita, kita tampilkan gimana hasil dari lensa 50 f1.4 kalau kita pakai untuk foto produk kemudian kita akan coba ke lensa yang 50 waktu hasilnya gimana sih Oke jadi ini untuk lensa yang 50 kita udah ganti ya Tada! Kita pakai autofocus Nah bagus juga kok Jadi kalian bisa coba Kalian bisa sesuaikan kebutuhan kalian Kalian mau pakai yang mana nih? Yang ini 50 F1,8 atau 50 F1,4 atau kalian mau pakai yang 35 F2 jadi 35 F2 ini dia itu bukannya vokalisnya agak lebar jadi nggak terlalu zoom kayak 50 ya jadi masih agak lebar dikit. kemudian kalau yang 50 F1,8 ini dia zoom dan kurang lebar karena vokalisnya 50 dan bokehnya itu dia ini udah bagus tapi, kalau kalian kurang kurang apa ya, kayak kurang puas gitu dengan bokehnya itu ya kurang kelihatan banget, kalian bisa pakai ini 15 1,4 dipakai buat produk juga bagus banget nih atau kalian bisa pakai ini ya jadi untuk rekomendasinya saya rekomendasiin untuk kalian pakai yang 50 F1.4 buat hasilnya yang oke